Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yohann Korobianto dari CV Mitra Usaha Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara mendirikan yayasan Namun seperti biasa teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu karena di dalam ini kita akan membahas informasi seputar legalitas dan uh, kegiatan Nah, kita mulai saja ya Yang pertama kita akan bahas tentang ruang lingkup dari yayasan tersebut ya Menurut undang-undang yayasan Yayasan itu adalah badan hukum yang kekayaannya terpisah dari kekayaan pribadi yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan. Jadi kalau semua terjadi, itu peluang sepatutnya yang ingin membuat bidang perdagangan atau bisnis, maka sebaiknya jangan menggunakan e, badan yayasan seperti itu ya. Jadi kalau sosial, misalnya bergerak di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, itu bisa menggunakan yayasan. Kalau apa e, keagamaan ya, contohnya organisasi keagamaan, maju masjid e, atau gereja dan sebagainya, itu, ya, itu bisa juga menggunakan yayasan. Tahunya ketiga, kalau kemanusiaan tentu saja bidangnya uh, seputar dengan kegiatan uh, bantuan bencana alam uh, dan lain sebagainya. Ya, ya, tapi udah biasa dulu orang hidupnya, sebagaimana ada tiga: bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagaimana kalau misalnya yayasan mau berkecimpung dalam perdagangan ya boleh saja, tapi itu tidak dari bagian dari kelembagaan yayasan tersebut sendiri ya. Kalau misalnya kayak pesantren ya, atau kalau pesantren punya operasi ya, punya ya operasi itu bisa dijajib pada rukun sendiri ya, atau kalau mau memang bisnisnya itu memang bisnis yayasannya itu mau dibuat negaritas, ya, buat uh, organ sendiri ya, memang khusus bisnis, bisnis bisa saja buat CV atau PT dibuat yayasan. Tapi kalau cuma sekedar misalnya dagang saja di jen yang jadi memasukkan, gitu ya, itu boleh saja, kan boleh saja badan apa namanya unit uh, usaha tersebut tanpa badan hukum, gitu ya. Tapi masukannya itu dasar, itu tidak bisa saja, saja. cuma ya, ya gitu ya. Cuman ya tidak mungkin, uh, mungkin tidak bisa melakukan tender tender atau kegiatan yang uh, saya yang membutuhkan badan hukum, gitu ya. Tapi kalau sekedar misalnya ada uh, peternakan, perikanan atau pertanian, gitu ya, yang lagi ada penghasilan di dalamnya yang bisa apa menghidupi atau personalia itu tidak apa-apa. Seperti -apa. yang jelas, bidang utamanya hanya tiga hal di atas ya: sosial, agama, dan kebudayaan seperti itu. Dan yang kedua, yang kedua adalah yayasan itu kekayaannya yang perlu kita adalah kekayaannya terpisah dari kekayaan pribadi. Artinya, sadarinya ada pemasukan dari yayasan ya. Yayasan kan buat pemasukannya ya saja dia membuat birokrasilah seperti tadi ya. Atau juga boleh, misalnya dia menerima sumbangan, menerima ibadah dan sebagainya Tapi yang perlu ketahui adalah Dan apa sebut adalah biaya kiasana bukan pendirinya di Jadi misalnya saja ya kalau di yayasan sekolah, kenal ada profit ya sekolah ya Makanya anak profit itu nanti bisa diberikan aset, diberikan gedung, diberikan tanah Maka tanah dan aset tersebut adalah terpisah dari kekayaan para pendirinya artinya misalkan saja bidang-bidang itu dijual misalnya nah, bisa bidang itu dijual uang itu misalnya jadi beli uh, pembeli yayasan atau pembeli yayasan itu tidak bisa jadi itu tetap, uang itu adalah uh, apa namanya, milik um, yayasan itu sendiri jadi memang yayasan itu uh, seperti dijelaskan di awal dia memang kategorinya tidak untuk berbisnis tapi walaupun demikian, ya semua pengurusan itu boleh digaji ya, boleh mendapatkan gaji jadi kalau mungkin uh, profitnya itu uh, bisa di, apa, keuntungannya ya E, misalnya pengelola yayasan itu kan perlu untuk biaya itu ya, diantar perlu penghasilan dan ya, penghasilan itu boleh dari gaji. Oke, jadi berkaitan juga dengan e, org e, berikutnya ya yang ketiga kita akan bahas tentang organ yayasan. Jadi kalau mendirikan yayasan minimal itu ada lima yang mesti disiapkan uh, organnya ya. Pendirinya boleh saja satu orang ya, tapi organ yang ada yayasan itu minimal ada lima nanti dimasukkan ke dalam akar pendirian yayasan. Yang pertama adalah pembina, kemudian pengawas, ketua sekretaris dan bendahara jadi lima ada lima orang ini ya masing-masing sekretaris -masing menyalakan karena tidak ada dpp tapi nanti yang mendirikan misalnya bisa saja pembinaan saja jadi dalam, dari lima organisasi tersebut dua orang pengurus dan pembina itu tidak bisa menerima gaji ya jadi yang ini e, tugasnya memang e, masih mode sosial ya mode pengambilan pada yayasan Sedangkan ketua sekretaris dan bendahara itu boleh menerima gaji. Jadi nanti bisa teman-teman uh, ini kepergangan juga untuk ke pengusul organisasi tersebut ya. Jadi siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan menjadi pengawas dan pembina. Tapi pembina itu yang tertinggi adalah kuasa uh, tertinggi adalah tangan pembina. Karena waktu menerima gaji, pembina itu bisa memerintahkan, terus bisa memberitikan ketua, bisa memberikan uh, benda-benda dari sekretaris ya. Jadi uh, dengan kata lain sebenarnya ya tentu pembina nanti bisa mengatur ya kalau semarama uh, jalan yayasan tidak sesuai dengan tujuan dari awal-awal berikannya -awal peserta tersebut ya. Nah mengenai struktur itu juga bisa terimantah jika ada yang sebagai ketua pengawas dan sebagainya. Oke, nah untuk berikannya bagaimana? Yang berikannya teman-teman ya harusnya ada lima orang tersebut masing-masing membawa KTP dan NPB-nya. Beberapa keluarga kadang-kadang sudah dokter suruh minta ya, sebagai dokumen nah, tambahan untuk mensinformasikan keaslian dokumen. Kita datang ke notaris membuat akta pendirian yayasan. Nah, dengan menyebutkan maksud dan tujuan, teman-teman bisa memilih maksud dan tujuannya. Boleh sertifikat yayasan ya, sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, atau tiga-tiga diganti juga boleh. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya yayasan itu mau membuka rekening, gitu ya, membuka rekening bank. Jadi kalau sudah punya akta, teman-teman yayasan itu bisa membuka rekening ke bank ya untuk biar uh, lebih transparasi. Karena ya, yayasanlah kan nanti laporan itu tetap di, apa, dilaporkan ya, e, terutama kalau misalnya menerima sumbangan dari luar, termasuk juga kalau misalnya menghasilkan ada penghasilan si profit itu juga harus lapor ke pajak. Oke, okay. yang seperti apa kalau misalnya yayasan ya, ya, itu modus sosial ya, Sem masuknya di di apa dimasukkan kegiatan sosial itu juga tetap dilaporkan ke pajak. Kalau misalnya ada keuntungan ya nanti keuntungan itu yang kena dalam perpajakan. Kalau ada gaji itu juga Eh, gaji dari pengurus ya atau organisasi di luar yayasan itu juga kan nanti ada hubungannya dengan pajak Makanya uh, yayasan juga nanti uh, diharapkan juga uh, setelah itu membuat NPWP seperti itu ya Kalau kalau mau membuka rekening seperti apa kalau membuka rekening Yang pertama yayasan itu ya punya akta pilihan nah, dan SKR 4 Kemudian penanggung jawabnya ya menyerahkan KTP dan NPWP Kemudian juga ada NPWP yayasan yang tadi ya harus dibuat ya terus tidak ada surat domisili ya, jadi kalau yayasan itu harus punya surat domisili. Terus sekarang ini di undang-undang yayasan -undang masih memuatkkan memiliki surat keterangan domisili baik dari kelurahan maupun kecamatan seperti itu ya. Dan biasanya yayasan itu kalau mau buka rekening ya harus punya ide dulu, datang masuk juga sudah memiliki uh, izin uh, usaha ya, sudah memiliki izin usaha juga. Oke, okay, uh, kurang lebih seperti itu, bagaimana cara mendirikan yayasan. Perbiasa untuk menunjukkan membutuhkan -bantuan, uh, bantuan kami, silahkan bisa web kami atau link yang tersedia di deskripsi. Oke, okay, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah semua dan jangan lupa like and share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.